Sekitar 2 tahun lalu, tepatnya akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020, di Sumatera Selatan tersiar kabar ada harimau memangsa warga. Korban bukan satu, ada yang tewas dan luka-luka. Kejadiannya di dalam wilayah Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam. Kabar itu tersiar menjadi berita yang menggegarkan melalui media massa dan media sosial. Pada Desember 2019 lalu, berita duka yang tersiar ada enam orang warga tewas menjadi mangsa harimau Sumatera. tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya seorang pekerja tewas di mangsa harimau terjadi di kabupaten Muaro jambi-jambi jasad korban ditemukan mengenaskan lantaran sejumlah bagian tubuhnya hilang Terkait insiden ini, BKSDA Jambi meminta pekerja lain dan masyarakat lebih waspada dan berhati-hati. Kejadian ini bermula saat sejumlah pekerja sedang melakukan tugasnya pada tanggal 25 Maret 2022 lalu. Lokasinya berada di Hutan Tanaman Industri XPT PDIW atau Putra Duta Indowood yang berada di Desa Puding, Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Waru Jambi. Korban baru bisa dievakuasi oleh petugas gabungan sehari setelahnya. Kondisi tubuh korban ketika ditemukan mengenaskan. Beberapa bagian tubuh korban telah hilang dan sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kapolres Muaro Jambi membenarkan kejadian. Menurutnya korban tewas diterkam harimau. Hal itu ditandai dengan banyaknya luka bekas gigitan dan juga cakaran dari harimau tersebut. Identifikasi yang dilakukan Polres Muaro Jambi bersama BKSDA Provinsi Jambi. Harimau yang menewaskan korban berukuran lebih dari satu setengah meter dengan lebar telapak kaki sekitar 13 cm. BKSDA Jambi langsung meminta para pekerja di sana untuk tidak melakukan aktivitas di jam-jam berkeliarannya harimau. Pasalnya lokasi kejadian di Muaro Jambi itu berada jauh dari permukiman warga yakni 20 km lebih. Warga desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo juga dikagetkan dengan penemuan jejak kaki binatang buas yang diduga jenis harimau Penemuan jejak kaki harimau itu di seberang desa Tuo Ilir Menurut salah satu warga itu jejak kaki harimau Kalau jejak kaki kerbau tidak seperti itu Dirinya melihat jejak kaki harimau pada saat pergi bekerja Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Tuo Ilir Berharap kepada BKSDA untuk melihat jejak kaki harimau tersebut Kemudian ia juga menyebutkan warga setempat sudah resah Dengan penemuan jejak kaki harimau itu Pasalnya, mata pencaharian masyarakat berada di seberang Desa Tuo Ilir. Dikhawatirkan, kalau terus dibiarkan, takutnya akan ada korban jiwa. Sebelumnya, juga diduga harimau tersebut sudah memangsa binatang anjing peliharaan warga.